Akhirnya kamar Nikita Mirzani di Hotel Prodeo Serang, Banten digeledah petugas Alangkah bijaknya, jika Anda subscribe, like dan share, sebelum melanjutkan video ini Dalam rangka melakukan langkah preventif untuk mencegah peredaran narkoba dan barang-barang terlarang lainnya Rutan Serang melakukan giat yang disebut kegiatan razia insidentil ke kamar-kamar warga binaan Kegiatan sidak tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten dan Kepala Rutan Kelas 2B, Serang Banten. Dari kegiatan tersebut, didapati bermacam-macam benda yang ada di dalam kamar tahanan tersebut, antara lain 6 buah HP, 3 buah charger, 3 buah sendok, dua buah gunting kuku, tiga buah kabel listrik, 3 buah botol kaca dan 2 buah botol heater, dua buah pisau cukur dan satu buah flash disk. Selanjutnya Karutan mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban dalam lingkup rutan, harus ditingkatkan, giat penggeledahan tersebut untuk membersihkan rutan dari benda-benda terlarang. Kamar yang digeledah tak satu pun yang luput dari pantauan atau razia dari petugas, tidak terkecuali kamar yang dihuni oleh orang disering disebut Nyai, dialah Nikita Mirzani. Kamar Nikmir digeledah dengan teliti dan cermat hingga tak satu posisi pun yang terlewatkan. Karutan pun menegaskan bahwa penggeladahan ini harus rutin dan diagendakan, agar mencegah dan membersihkan rutan dari benda-benda terlarang. Dan kewaspadaan para petugas diharapkan lebih ditingkatkan, petugas harus teliti dalam melakukan pemeriksaan, tegas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten. Semoga rutan yang ada di negeri tercinta ini, menjadi rumah tahanan yang dapat membuat para penghuninya untuk dapat belajar lebih baik dari yang kemarin. Jangan lupa berikan pendapat Anda pada kolom komentar, untuk dapat dijadikan masukan. Terima kasih.